Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya, al Masih. Di video kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua bagaimana cara kita bisa mempengaruhi perasaan seseorang dari jarak jauh. Teman-teman, siapa bilang kita tidak bisa mempengaruhi perasaan seseorang dari jarak jauh? Siapa bilang kita tidak bisa mengubah keinginan seseorang dari jarak jauh? Teman-teman, secara ilmu psikologi, pikiran seseorang dengan orang lain terhubung. Artinya kita bisa mempengaruhi perasaan seseorang, kita bisa mengubah keinginan seseorang dari jarak jauh dengan menggunakan pikiran kita. Tetapi sebelum saya bahas tentang caranya, tipsnya, triknya, untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman akan mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, sudah nonton video-video saya selama ini, terima kasih banyak. Jangan lupa kasih saya masukan, jangan lupa kasih saya saran agar channel saya lebih baik lagi ke depan. Oke teman-teman, kita masuk di apa yang seharusnya kita bahas teman-teman. Berbicara tentang bagaimana cara kita bisa mempengaruhi perasaan seseorang dari jarak jauh tentunya kita di sini menggunakan metode yang namanya telepati apa sih telepati itu? mungkin teman-teman yang lain yang sudah sering nonton video saya sudah pada tahu apa itu telepati karena saya sudah bahas banyak tentang telepati intinya telepati itu adalah cara kita untuk menyampaikan pesan kepada seseorang melalui alam bawah sadar orang tersebut kita tidak menggunakan kata-kata, bahasa tubuh, atau menggunakan alat komunikasi, melainkan kita menggunakan pikiran kita dengan cara membayangkan pesan yang ingin kita kirim. Sehingga pesan itu masuk ke alam bawah sadar orang tersebut. Seperti itu, intinya telepati seperti itu. Jadi, untuk teman-teman yang saat ini sedang jatuh cinta dan Susah untuk menyampaikan rasa cintanya kepada orang yang dicinta Atau teman-teman yang saat ini memiliki cinta yang bertepuk sebelah tangan Teman-teman bisa coba metode ini Yaitu metode telepati Teman-teman metode telepati ini adalah metode yang sangat ilmiah Biasa dikatakan komunikasi batin atau hubungan batin antara seseorang dengan orang lain dan mungkin teman-teman sudah pernah melakukan hal ini. Hubungan batin, komunikasi batin. Tapi teman-teman tidak menyadari hal itu. Hal itu terjadi tanpa disengaja. Biasanya seperti itu. Jadi bagaimana kalau kita lakukan komunikasi ini dengan sengaja. Sehingga pesan yang kita kirim terarah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seperti itu teman-teman. Teman-teman, saya sudah pernah mencoba beberapa dan hasilnya berhasil bukan hanya saya ada beberapa teman-teman pun melakukan telepati ini dan hasilnya berhasil seperti ini yang mereka komen di postingan-postingan saya dan mereka mengatakan bahwa mereka berhasil melakukan telepati dengan metode yang saya berikan tapi kalau ditanya masalah gagal dalam melakukan telepati teman-teman saya sendiri pun sering gagal dalam melakukan metode ini Hal itu terjadi bukan karena apa, melainkan pesan yang kita kirim kepada orang yang kita tuju, orang itu tidak e, merespon pesan kita, orang itu mengabaikan pesan kita. Itu hal pertama dan paling sering terjadi. Kemudian hal kedua yang terjadi karena cara kita salah atau kita tidak fokus dalam melakukan telepati seperti itu. Oke teman-teman, mari kita bahas tentang bagaimana cara kita bisa mempengaruhi perasaan seseorang dengan metode telepati. Teman-teman, ketika teman-teman ingin melakukan telepati untuk e, mempengaruhi perasaan seseorang, di metode ini langkah yang pertama yaitu posisi. Teman-teman bisa berbaring, teman-teman bisa duduk, santai atau duduk seperti orang bersemedi. Bebas teman-teman mau pilih yang mana. Teman-teman dalam melakukan telepati, teman-teman bisa rileks agar lebih mudah fokus dalam membayangkan pesan. Seperti itu. Mau teman-teman duduk, mau teman-teman berbaring, atau teman-teman seperti orang bersemedi, seperti itu. Ketika teman-teman berbaring, asalkan teman-teman jangan sampai tertidur. Intinya seperti itu. Kemudian, masalah jarak. Teman-teman pasti bertanya ketika orang itu jauh, gimana orang itu di? pulau semprang atau orang itu di negeri yang lain negara yang lain, gimana orang itu mau dekat atau jauh pesan yang teman-teman kirim pasti sampai seperti itu kemudian eh, yang ketiga adalah eh, pesan pesan itu adalah apa yang ingin teman-teman pengaruhi apa yang teman-teman inginkan Ketika teman-teman ingin mempengaruhi perasaannya seperti apa nah Itu yang teman-teman bayangkan Namun ketika teman-teman ingin membuat dia jatuh cinta sama teman-teman Yang teman-teman bayangkan Jangan teman-teman bayangkan teman-teman mencintai dia Tetapi teman-teman bayangkan Dia melihat teman-teman Dia sangat cinta sama teman-teman Di dalam gambaran itu teman-teman bayangkan seperti itu Ingat Ketika teman-teman ingin dia jatuh cinta sama teman-teman, teman-teman bayangkan di dalam gambarannya, di dalam gambaran yang teman-teman bayangkan, dia jatuh cinta sama teman-teman. Bukan gambaran teman-teman jatuh cinta sama dia, bukan. Tetapi gambaran itu dia jatuh cinta sama teman-teman. Seperti itu. Intinya gini teman-teman, bagaimana sih perilaku orang yang jatuh cinta, Nah, itu yang teman-teman bayangkan ketika dia jatuh cinta sama teman-teman, seperti itu. Terus yang keempat, fokus. Teman-teman pada saat melakukan telepati, ingin merubah perasaan seseorang, ingin uh, mempengaruhi perasaan seseorang, mengubah keinginan seseorang, teman-teman yang perlu teman-teman pahami bahwa teman-teman harus fokus pada pesan itu. Pesan yang teman-teman inginkan ini, pesan yang teman-teman ingin rubah perasaannya, pengaruhi perasaannya, rubah keinginannya, itu yang teman-teman fokus di situ. Di saat teman-teman santai, rileks, bayangkan orang itu, teman-teman jangan pikiran teman-teman ke tempat yang lain, cukup pada orang itu yang sedang jatuh cinta sama teman-teman. Seperti itu, bayangkan dia. Di dalam gambaran itu dia seolah-olah melihat teman-teman dan suka sama teman-teman Dia tersenyum saat melihat teman-teman bagaimana sih perilaku seseorang yang sedang jatuh cinta Seperti itu teman-teman Teman-teman harus fokus hanya pada hal itu tidak pada hal yang lain Seperti itu teman-teman Terus selanjutnya gimana pada saat fokus berapa lama teman-teman harus fokus Teman-teman sebisanya teman-teman fokus pada gambaran itu. Mau cepat atau lama, pasti pesan itu akan masuk pada orang itu, teman-teman. Seperti itu. Teman-teman, jadi hanya itu sih cara yang dilakukan pada saat kita ingin mempengaruhi perasaan seseorang, kita ingin mengubah keinginan seseorang. Apakah betul pesan itu akan masuk? Pasti akan masuk, teman-teman. Pasti akan masuk pada orang tersebut. Teman-teman bisa coba, dan teman-teman bisa lihat video-video yang lain yang bagaimana sih cara kita mempengaruhi seseorang agar dia rindu sudah saya bahas bagaimana cara kita mempengaruhi perasaan seorang mantan bisa teman-teman lihat di video-video saya yang lain sudah saya bahas lengkap atau teman-teman bisa lihat tutorial cara lengkap melakukan telepati yang ini itu saya sudah jelaskan lebih detail tentang fokusnya bagaimana cara kita lebih gampang fokus dan bagaimana pesan yang kita kirim dan bagaimana orang yang menjadi target kita, seperti itu teman-teman teman-teman bisa lihat di video itu lebih lengkap lagi, tapi intinya cuma tiga ini, pertama kita rileks kedua kita bayangkan pesan, ketiga kita fokus, intinya seperti itu teman-teman, teman-teman bisa coba semoga sukses dan Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman salam dari saya Alvaris Masih Bye